السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليه السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin attahirin amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Pembangunan fisik material yang tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama sering cenderung membentuk manusia yang materialistis tolok ukur dan sudut pandang dari segala persoalan hanya terbatas kepada benda yang nyata yang berada di sekitarnya akibatnya muncullah pola hidup konsumer yang tujuannya tidak lain adalah prestise harga diri, kebanggaan, dan kemegahan maka terjadilah perlombaan di dalam mengejar sesuatu yang bernama materi. Mereka menyangka bahwa itu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang langgeng. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta. Seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi sujud tidak lagi sempat Allah dilupakan dengan agama jauh ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan dan kedudukan tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah atau menyikut kiri dan kanan bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman bukan soal yang penting pangkat terkejar ada yang berlomba memperbanyak kendaraan Sejak dari jet pribadi, pesawat kapal pesiar Sampai kepada mobil-mobil mutakhir Ada yang berlomba memperbagus rumahnya Ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya Seluruhnya tenggelam Di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka Akan mendatangkan prestise, kemegahan dan kebanggaan Allah subhanahu wa ta'ala menegur memberikan peringatan dalam surah yang pendek yaitu surah At-Takatsur Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir Kallaa saufa ta'lamu Alhaakum aishaghalakum an taati rabbikum Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur At-takathur artinya, At-tabahi bi-kasrati mata'id dunia. Bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, Berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai. Daripada mengingat, daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi, apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan, maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya... Apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini Tidak lain hanya barang titipan sementara Kita cari Kita kejar Tapi setelah kita dapatkan Jangan dia dijadikan tujuan Jadikanlah dia sebagai alat Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan Maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi Tidak akan pernah mengenal kata cukup Tidak akan pernah mengenal kata puas Dan tidak akan pernah bertemu dengan titik Selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada cukupnya Apalagi kalau bicara soal keenakan, kenikmatan, kesenangan Itu cuma sekedar sudut pandang saja Saudara barangkali kalau mengkhayal akan berkata alangkah enaknya jadi menteri, naik mobil empuk ber AC kemana-mana disambut, menteri juga barangkali akan berkhayal seperti saudara alangkah enaknya jadi rakyat biasa, bebas duduk angkat kaki di warteg tanpa ada yang mengamankan, tanpa tanpa harus terikat oleh protokol-protokolan, tanpa harus diatur ini dan itu. Jadi perbedaan cuma sudut pandang saja. Mungkin tukang baso melihat tukang cukur itu enak, sebab kepala siapa saja bisa dipegang. <SILENCIO> Tapi barangkali juga tukang cukur melihat tukang baso itu enak, dan begitulah selanjutnya. Keenakan cuma perbedaan sudut pandang. Saudara-saudara kaum Muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu agama memberikan kesadaran. Seluruh yang kita miliki, yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini, berupa materi ke keduniaan, hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat, bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah atta kasur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan berputar di seputar itu. Tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Al-Hakumut Takathur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahawa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah nilai pengabdian ini sering lentur nilai pengabdian ini sering luntur manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin bahkan Imam Ali Karamallahu Wajhah pernah mengatakan kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran ayat yang pertama turun juga kita tahu ikhraq ah baca olehmu kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang hai hey orang Islam kamu jangan jadi bodoh kebodohan menimbulkan kemiskinan kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran jadi miskin sama kufur tetangga <tuh> artinya dalam kondisi miskin kemudian hati itu mudah terombang ambing. Oleh sebab itu, sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan. Yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan, memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis umpamanya kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret konkret saja takut kepada yang nyata-nyata saja seorang ibu kalau menakuti anaknya aduh nak kenapa ini kau kerjakan kalau bapakmu tahu waduh habis kamu <risas> kita lihat kalau bapakmu tahu kalau polisi tahu kalau Hansip tahu kalau satpam tahu tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak nak, kenapa ini yang kau lakukan nak? bukankah kau tahu Allah lihat Allah tahu, Allah dengar Allah nak diajarkan takut kepada yang gaib karena kalau takut dia kepada polisi dia masih bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat kalau takut dia kepada satpam minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam nggak lihat tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah kepada yang gaib tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah tapi itulah salahnya kita sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret konkret saja akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya dia nyolong kata temennya kamu nyolong ya iya Kok nyolong sih? emang Kenapa nyolong? Biarin. Kamu kan tahu Allah lihat? Tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat. Kalau Allah mau lihat, dia kagak ribut. Allah enggak ribut katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada... Kenyataan, jikalau orang hanya dijajali rasa takut kepada yang konkret- konkret saja, kepada yang zahir- zahir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing, sopan, tenang, kalem, ayam, unglenggem. <tik> Kalau ada orang sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itulah maka Agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan: "Kala jangan begitu, dong! Kamu boleh mencari dunia. Silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan." Segala macam cara asal tujuan tercapai itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah. Nggak mempan jilat dukun dipakai. <tik> <tik> <tik> itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah dukun kita paten. <tik> Tapi kalau gagal, dukun sialan gagampang. Hilanglah <tik> Allah dalam kehidupan kita, makin materialis, makin materialis dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala sekali-kali jangan begitu. Berlomba boleh cari uang yang banyak. Tapi setelah uang didapatkan, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan sebagai tujuan. Saudara bekerjalah, yang giat carilah uang. Tapi setelah dapat ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini, eh, duit, senggah mati gue nyariin lo duit tuh. Sore pagi siang malam peras keringat banting tulang kaki jadi kepala kepala jadi kaki nyariin lu duit sekarang kamu sudah saya dapatkan kamu milik saya duit karena kamu milik saya jadilah kamu budak saya jangan saya yang jadi budak kamu eh, ini, ini idealnya kamu harus jadi budak saya jangan saya yang jadi budak kamu nyatanya kan ada orang nyari duit setelah duitnya banyak dipudakin oleh duit dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya konon lagi orang lain mau ke pasar ngitung 16 kali <San> <San> naik be naik bajai 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung ah, mendingan jalan kaki. <San> <San> jalan kaki, tengah hari bolong, panas, kan dibutakan oleh uang. Nih. Cari karier kejar pangkat, kejar kedudukan. Setelah ditemukan itu, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan tujuan. Pangkat kau milikku, karena kau milikku kau harus jadi budakku. Jangan aku yang jadi budak kau pangkat. Satu saat dia harus lepas dari kita. Jiwa ini lapang. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati tapi tidak berurat dan berakar kalau dia berurat dan berakar dalam hati berat misah sama harta itu berat sekedar ngasih pakir miskin cepet juga berhitungnya 17 lembar <San> <San> <San> <San> dengar di kantornya mau ada mutasi pindah dia dari tempat basah ke tempat kering baru berita buruk udah meriang duluan ini nanti bagaimana itu nanti bagaimana ini nanti bagaimana kan tidak jarang orang yang kena apa istilah istilah kerennya zaman sekarang itu post power syndrome post power syndrome ini pernah di analisa oleh nabi kata beliau irhamu salasatan minan nas sayangilah tiga macam manusia siapa mereka pertama azizan zallat Orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur semua, serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Dia lihat, orang diemin. Ayo orang diemin, orang tonton kalau enggak kuat mentalnya itu kena post power syndrome akibatnya ya bisa jantungan bisa leper, bisa darah tinggi ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita nggak kenal, ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude tidak kuat menghadapi kenyataan Azizan orang terhormat yang jatuh hina itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, Raniyan Kadir Pakor orang kaya jatuh miskin ini juga sama. Biasa hidup apa ada serba ada lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang-kurang kuat benar-benar membleng. mentalnya biasa hidup serba enak serba nikmat cuma kerjanya neken cek, main apa itu kredit card macam-macam fasilitas dipunyai tahu-tahu jatuh bangkrut jatuh miskin kalau tidak fondasi agamanya kuat bisa gantung diri bisa bunuh diri bisa frustasi bisa terkena psikosomatik tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis Timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Al-Abganiyan kodip takor, orang kaya jatuh miskin itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wafqihan yal Abu Bihil Juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan, hukum bisa dipesan. <tik> <tik> Aturannya haram, ustadz ada haram dikit aja dah. Sibuklah tuan fakih ini, alif fik ini mencari dalil kebet sana, kebat sini supaya yang tadinya haram benar bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, ndak ngerti agama, cuma karena punya kekuasaan dipermainkan oleh orang yang fakih, Or orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Ahli fikih, tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya, harismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu, dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda. Padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benarkanlah, sekali-kali Jangan begitu. Cari uang yang banyak silakan, ngejar kedudukan yang bagus boleh, bikin rumah yang hebat silakan, ada kendaraan bagus silakan, tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celakai perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sering dicontohkan orang menghayal melamun. Kamu kenapa enggak mau ibadah? Lah, bagaimana mau sembahyang saya di Jakarta masih ngontrak? <mik> <tik> Bingung tiap akhir tahun kontrakan habis. Ah, kalau punya rumah sendiri, walaupun kecil-kecilan, tenanglah saya ibadah. Baiklah, baiklah, oleh Allah diberikan rezeki, bisa bikin rumah, walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri, belum juga ibadah. Apalagi lagi? Mulur lagi. Habis bagaimana mau sembahyang rumah kecil banget <SILENCIO> Pinggir kali asal hujan bocor, ya. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau bisa punya rumah permanen, rajinlah ibadah dah. Iyalah, iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah besar. Kamarnya banyak, halamannya luas kendaraan belum ada perabotan belum lengkap sudah ada kendaraan belum kayak orang-orang sudah kayak orang-orang masih sama dong, guru di atas kapanlah selesainya karena sekali-kali jangan begitu jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu engkau tinggalkan rokok dan sujud engkau jauh dari masjid engkau kering dari kehidupan beragama sebab itulah maka pembangunan fisik material tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan mental spiritual tidak hanya cuma dalam teori tapi juga harus dalam praktek selalu pembangunan yang hanya mengarah kepada fisik material jauh dan kering dari agama hanya akan melahirkan manusia-manusia materialistis yang terjebak di dalam sirkuit celaka perlombaan yang tidak pernah mengenal garis finish Soal itu agama mengajarkan, orang kaya itu siapa sih? Yang banyak duit? Belum tentu. Yang kebunnya di mana-mana ngebrata? Belum tentu. Yang pabriknya selebar? Lebar belum tentu yang punya segala macam peternakan dari peternakan gajah sampai peternakan kutu belum tentu agama memberikan tuntunan yang sangat luhur orang kaya itu adalah orang yang hidupnya cukup orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang bagaimanapun banyak duit saudara miliki kalau masih merasa kurang masih miskin saudara saya punya uang seribu rupiah anda punya uang satu juta rupiah mungkin saya lebih kaya dengan uang yang seribu ketimbang anda satu juta Kenapa? Dalam tangan saya uang seribu besar artinya. Sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di tangan anda uang satu juta. Kebutuhan anda lebih besar daripada itu lagi. Maka agama mengajarkan sifat kona'ah. Merasa cukup. Dan itulah sumber kekayaan yang hakiki. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Karena saufa ta'lamun. Jangan begitu nanti kamu akan tahu. Summa kana sawfa ta'lamun. Jangan sekali-kali begitu, satu saat kamu pasti akan tahu. Kala la ta'lamuna ilmal yaqin, thumma latarawunaha 'aynal yaqin, thumma latus'alunna yawma izim 'anil na'i. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir sampai kamu dekat ke liang kubur itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru engeh <SILENGALANTIISkan> asal sudah nafas sampai tenggorokan disambung dengan selang sudah Senin kemis dibantu dengan alat picu jantung gerak, gerak, gerak, gerak. <SILENGALANTIISkan> sudah kayak orang mau gergaji kayu <SILENGALANTIISkan> <SILENGALANTIISkan> <SILENGALANTIISkan> <SILENGALANTIISkan> dikala itu barulah sadar orang biasanya dan kesadaran semacam itu kesadaran yang terlambat kesadaran ala Fir'aun Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja <Gu pray> <t**pati> <t**pati> <t**pati> <t**pati> tapi ketika dia tenggelam di lautan merah bersama seluruh tentaranya di nafas hampir terputus keluar ucapannya aman Robbi Musa wa Harun. aduh kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun saya beriman kepada Allah lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman hatta zurtumul makabir. kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur dekat ke liang kubur kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya zurtum itu dari kalimat zara ya zuru berziarah orang berziarah kan sebentar ke kubur itu sama dengan berziarah kita di sini sebentar tidak akan selamanya tidak akan kekal dalam kubur bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani hatta zurtumul makabir aimutum wadufintum fil kubur sampai kamu mati dikubumikan dalam kubur Barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia, bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish, bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung nafasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan-lawannya jadi teman tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu baru sadarlah kita terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang kala jangan begitu. Sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur, kamu baru insap. Itu terlambat sebelum nafas sampai di tenggorokan. Pintu tobat masih selalu terbuka, tapi manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu tobat untuk orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlombaan dengan kembar megah-megah terhadap materi duniawi. Tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata. Memang sering menyebabkan orang lalai. Sering menyebabkan orang lupa diri. Tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini. Yaitu tentang dari mana dia datang. Di mana dia sekarang. Dan ke mana dia akan pulang. Sungguh. Ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu menjawab persoalan ini. Sungguh filsafat juga tidak berdaya menghadapi pertanyaan seperti ini. Hanya agama yang mampu memberikan kepastian batin tentang hakikat dari mana kita datang, di mana kita sekarang dan ke mana kita akan pulang. Makin kita renungi pertanyaan ini, makin kita menemukan diri sendiri dan makin kita menemukan mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin terpanggil kita untuk dekat dengannya, mentaati segala perintahnya, dan berupaya menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan demikian selamatlah kita dari satu perlombaan yang hanya akan menjeret, menyeret kita kepada menghalalkan segala cara. Jauh dari agama, jauh dari Allah, bahkan jauh dari sesama manusia. Karena umumnya perlombaan seperti ini akan cenderung melahirkan manusia yang egois. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih jauh mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al Munafikun ayat 9. Di sini Allah subhanahuwataala mengingatkan: Anz Billahi min as Ya amanu, la wa la an wa dhalika, fa hai orang-orang yang beriman jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah Barang siapa yang melakukan hal seperti itu, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai, Amwal dan aulat, harta dan anak-anak, materi dan keluarga. Perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak ini sering kita lalaikan atau sering membuat juga kita menjadi lalai. Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya baik harta baik anak merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafikun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak, yang masuk dalam kelompok At-Takathur itu tadi, akan menyebabkan orang khasiru, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan, yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, Iza azzamat ummati dinaran wa dirhaman, nuziat minha haibatul Islam, wa idza tasabat ummati, saqatat min 'ainillah." ada tiga hal yang kalau kita kerjakan akan menimbulkan tiga macam akibat di dalam hadis ini pertama apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham Artinya kalau umatku sudah menjadi jatuh menjadi umat yang materialistis. Segalanya dari diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa inggrisnya dokat. <tik> <tik> <tik> <tik> segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja. Nuziat minha haibatul islam akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu itu yang dijadikan ukuran itu yang dijadikan tujuan kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah apapun saja profesi kita apabila sudah menjadi pendewa dinar dan dirham akan hilanglah kehebatan Islam akan dicabut kehebatan Islam itu umat Islam bisa dibeli ulama' bisa dikontrak kiai bisa dicarter <tik> saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. apabila umatku sudah membesar-besarkan dinar dan dirham Bermegah-megah dengan itu. Berlomba-lomba memperbanyak itu. Itu yang menjadi tujuan dan tolok ukur dari segala kegiatan. Nuziat min ha'aybatul Islam. Akan dicabutlah kehebatan Islam. Hilang itu dibawa. Walaupun dia bernama umat mayoritas dalam jumlah. Tetapi dia minoritas dalam peranan. Mayoritas dalam bilangan. Tapi minoritas dalam percaturan kegiatan hidup ini. Kita ingat di zaman pengembangan Islam di masa Rasulullah Wasallam, Mereka berlomba-lomba mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk kepentingan agama. Bukan mengorbankan kepentingan agama untuk mencari dinar dan dirham. Kita di zaman sekarang sering terjadi penjungkiran nilai terbalik yang kita amalkan. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk kepentingan agama. Kita sering sekarang ini mengorbankan kepentingan agama untuk anak-anak kita. Dulu anaknya yang dikorbankan buat agama. Sekarang agamanya dikorbankan buat anak. Dulu dinar dan dirham dibelanjakan untuk menopang agama sekarang agama dijadikan alat untuk mencari dinar dan dirham saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah memang apabila dinar dan dirham digunakan untuk penyangga perjuangan itulah idealnya saya katakan tadi dinar, dirham, uang, dunia cuma sekedar alat bukan sekedar tujuan kita memerlukan alat ini Membangun pesantren tidak cukup dengan semangat. Membangun rumah sakit Islam tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak cukup dengan semangat menggebu-gebu. Kita perlu semen, kita perlu pasir, kita perlu batu kali, kita perlu besi, dan itu semua beli. Tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi. Tidak mungkin rumah sakit Islam muncul ke permukaan hanya dengan SIM Salabim, Abra Gedabra. Ya! Sebab itu, saya bersyukur kecenderungan belakangan ini, pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat tidak hanya sebagai ajang untuk menanamkan akidah, membina ukhuwah, tapi juga menjadi sarana di mana kita mengumpulkan dana, menghimpun potensi umat, menginventarisir potensi untuk kepentingan pengembangan daripada agama, meskipun ada satu dua orang yang salah paham tentang ini sampai kemudian saya mendapat satu merek yang cukup tidak enak untuk didengar mengkomersilkan pengajian katanya karena memang ada pengajian yang menggunakan sistem karcis sebenarnya juga tidak etis undangan berikut infak yang seluruh hasilnya digunakan buat kepentingan agama apakah itu rumah sakit, apakah itu madrasah, apakah itu masjid dan satu sen pun saya tidak menuntut bagian dari itu saya malah berprinsip sepanjang saya masih laku untuk dijual dan itu membuat kepentingan agama persilahkan jual saja asal buat masjid pesantren, madrasah, rumah sakit islam kegiatan siar dan dakwah silakan. tapi kalau sudah dijual buat kepentingan pribadi memperkaya diri sendiri tentunya dunia akhirat sulit untuk ridho kepada tingkah laku yang semacam itu kita memerlukan dana. Umat di daerah membangun memerlukan dana. Dan dana itu tidak hanya datang begitu saja. Kita bersyukur bahwa untuk menghadiri pengajian sekarang ini orang mau mengeluarkan uang. Mau memberikan infak. Dengan ikhlas. Tidak dengan keterpaksaan. Kenapa tidak? sehingga ini lalu diinventarisir untuk kepentingan pembangunan agama ratusan juta rupiah terkumpul dari pengajian-pengajian rutin ini pengajian-pengajian akbar ini puluhan masjid terbantu rumah sakit islam terbantu musola selesai ya walaupun tidak lalu semuanya beres tapi gemaknya itu sudah cukup menyentuh untuk menyadarkan orang bahwa harta baru kekal kalau dia sudah dibelanjakan di jalan Allah nah yang celaka kalau dinar dan dirhat itu yang dijadikan tujuan mengadakan pengajian semata-mata untuk cari uang uangnya buat kantongnya dewe <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> itu yang membuat dicabutnya kehebatan islam itu segalanya diukur dari sudut itu sehingga ketika seseorang datang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini maka hal semacam ini sesungguhnya satu nikmat yang perlu kita syukuri sepanjang menginventarisir potensi umat benar-benar digunakan buat kepentingan daripada agama kita jadi peringatan tegas dari Nabi ini izah azomat zumat dinarun wadirhaman nuziat minha haibatul islam Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari tengah-tengah mereka. Remeh saja orang memandang kita, enteng saja orang memandang kita. Satu. Yang kedua, peringatan Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min Apabila umatku sudah saling mencaci maki, Apabila umatku sudah saling berbantah-bantahan. Sekotos min a'inillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Kalau sesama umat ini sudah saling menjelekan. Apakah yang menjelekan itu lebih bagus dari yang dijelekan di hadapan Allah? Dua-duanya sama rendahnya. Pribadi saya mungkin puas kalau saya bisa menghantam saudara di depan umum. Menjelek-jelekkan nama saudara tapi lebih baikkah saya dalam pandangan Allah sama rendahnya dengan orang yang saya jelekkan. Itupun kalau yang dijelekkan benar-benar jelek. Kalau cuma sekadar fitnah, wah lebih celaka lagi nasib si orang itu tadi. Ini artinya menyadarkan kita bahwa umat ini sudah diikat dengan akidah. Beraneka ragam kita, tapi harus ada kebersamaan. Berbeda kita tapi harus satu sebagai satu ummatan wahida, satu umat yang satu. Oleh sebab itu persamaannya yang harus kita angkat ke permukaan bukan perbedaannya yang kita perbesar. Sudah datang waktunya umat Islam bangun dari tidurnya, jangan lagi dibuai oleh irama mayoritas. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya umat Islam bersatu Menyusun sop yang lebih lurus Oleh karena ia dihadapkan kepada tantangan-tantangan Yang tidak semakin ringan Kalau kita bertengkar dengan kita Kalau kita saling mencaci sesama kita Bukankah Yahudi tepuk tangan Bukankah Nasrani menari-nari Bukankah pihak ketiga akan menangguk di air keruh Dan kerugian akan terpulang kepada kita semua tapi inilah realita bahwa yang kita hadapi ini sesungguhnya musuh kita di luar kita bukan di dalam kita apakah itu kemiskinan, kebodohan, maksiat, munkarot, ketidakadilan, kezoliman, kesewenang-wenangan dan lain sebagainya yang musuh jadikan musuh yang teman mari kita rangkul jangan terbalik teman dimusuhi, musuh malah dirangkul maka berpesta poralah musuh-musuh Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahkumullah. Nabi memperingatkan dengan tegas, wa izah tasabat ummati min Jikalau umatku sudah saling mencaci maki, sudah saling berbantah-bantahan, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Satu ayat menjelaskan, jangan sebagian kamu... Meremehkan, yaskar, mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. Hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Disanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga peringatan dari baginda Nabi wa iza amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari 'alaihim barakatul wahyi. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan, maka akan hilanglah keberkahan wahyu. Akan hilanglah keberkahan Quran akan sirnalah keberhatahan agama amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan artinya di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi yang menyerukan ini baik, ini tidak baik, ini halal, itu haram mari kita solat mari makmurkan taklim santuni yatim piatu makmurkan masjid seruan ke arah itu tidak lagi terdengar sementara tinggalkan judi tinggalkan minuman keras jauh izina seruan semacam itu pun tidak lagi terdengar maka hilanglah keberkahan wahyu itu karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian daripada ajaran agama kita menjadi sponsor dari segala macam kebajikan dan menjadi penghalang daripada segala macam kemunkaran sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki masing-masing nah saya kembali kepada persoalan pokok di awal pembicaraan tadi Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah upaya. Bagaimana kegiatan yang sifatnya fisik material ini diimbangi dengan kegiatan yang bersifat mental spiritual? Upaya menghidupkan majelis-majelis taklim. Upaya memakmurkan masjid-masjid sebagai laboratorium rohani untuk mewujudkan keseimbangan dalam pola pikir. Ia akan berlanjut dalam gerak hidup yang kemudian akan tertuang dalam segala perbuatan manusia. Apabila sudah terwujud kepincangan dalam pola pikir, Akan pincanglah caranya bertindak dan berbuat, Akan pincanglah pandangan hidupnya, Akan pincanglah orientasinya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengajarkan sistem keseimbangan mencari harta boleh tapi tidak boleh keluar dalam kerangka fastabiqul khairat berlomba-lomba silakan tapi untuk kebaikan bukan untuk bermegah-megah bukan untuk menumbuhkan gengsi bukan untuk meninggikan prestise dan harga diri tapi fastabiqul khairat berlomba-lomba di dalam mengejar kebajikan di dalam menyebarkan kebaikan Bukan sekedar berlomba-lomba tapi tolong menolong, bantu membantu. Ta'awunu birri wa ismi Bertolong-tolong ngalah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolongan di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kerjasama di dalam kebaikan, kerjasama di dalam ketakwaan. Ada satu contoh yang menarik bahwa umat Islam di dalam ia menjalin kebersamaan itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara lihat, orang main sepak bola kalau pertandingan belum dimulai, silakan kumpul di luar lapangan, atur ah, strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Masa ada sepak bola gotong royong groyok kesana, ke sini ya kalah terus harus ada yang jadi penyerang tengah kan begitu toh sepak bola harus ada yang jadi kiri, luar, kanan, dalam striker, back, penjaga gawang yang penting kerjasama, timur, lalu mampu menciptakan operan-operan yang jadi back, jangan ngirik sama yang jadi penyerang tengah Jangan hasut, sebab bagaimanapun juga, andai kata si penyerang tengah berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan. Kan kemenangan bukan kemenangan satu orang, kemenangan satu kesebelasan. Kemenangan satu tim. Ini yang sering terjadi, baik ngirik sama penjaga gawang. Lalu penjaga gawang ngirik sama penyerang tengah penyerang tengah kiri sama kiri luar ya kapan mau menggolkan ke gawang lawan kita ini satu kesebelasan posisi boleh berbeda umat islam itu harus ada yang jadi camat lurah, bupati, gubernur, menteri jadi jenderal, jadi konglomerat jadi pengusaha, jadi teknokrat yang penting kerjasama, timur mampu menciptakan operan-operan operan yang akurat Diego Armando Maradona enggak pakai iya yeah, <laughs> itu katanya maha bintang gagah hebat bintang lapangan hijau kapan Maradona hebat? kalau ditunjang oleh 10 temennya yang lain merupakan satu kesebelasan bagaimanapun hebatnya Diego Armando Maradona kalau dia sendirian lawan satu kesebelasan remek dia hebat dia jenius dia maha bintang karena dapat operan dari teman-temannya bukan jegalan operan jadi oleh sebab itu bagaimana kita menciptakan operan-operan operan akurat yang akan melahirkan kebersamaan di tengah-tengah umat artinya satu contoh saja misalnya seorang pengusaha besar oleh karena kesibukannya di dunia bisnis tidak perlu jadi ketua pembangunan musyola tapi kalau ada musyola belum selesai operan operannya itu yang penting apa yang dioper itu semen, apa batu kali, apa besi yang penting operan operannya akurat kadang-kadang ada terjadi juga prustasi melihat lawan kesebelasannya terlalu kuat ngoper ngoper ke gawang sendiri jebol kan sering terjadi begitu muslim didukung oleh umat islam ketika punya posisi menguntungkan malah mempersulit islam ini kan ngoper ke gawang sendiri bunuh diri namanya Boro, boro jebolin gawang lawan asal jangan bunuh diri juga lumayan <tik> jadi kalau saja kita mampu menciptakan kebersamaan-kebersamaan seperti ini baju boleh berbeda seorang muslim boleh dibungkus baju abri boleh dibungkus baju dokter boleh dibungkus baju teknokrat boleh dibungkus baju konglomerat sekedar baju tapi kalau terbukalah baju itu kelihatan dadanya terbersih nilai imannya meresap sampai ke tulang sumsumnya dan pada saat Islam dikuti-kuti akan timbul kecintaannya akan timbul saya Muslim dan saya bangga dengan Islam saya saya Muslim dan saya mau berbuat untuk Islam saya saya Muslim dan saya siap mati untuk Islam saya dengan baju apapun dia terbungkus kalau roh jiwa dan semangat semacam ini tertanam saya yakin kita umat Islam akan mampu berbuat lebih banyak dengan mewujudkan operan-operan operan akurat yang sangat diharapkan oleh umat itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama muslim, persamaannya yang dicari, jangan perbedaannya yang diperbesar. Nilai persaudaraan yang diikat dengan akidah semacam inilah. Yang banyak dicari orang, yang banyak menyebabkan orang masuk Islam, di mana masjid kelihatan benar sebagai simbol kehidupan demokrasi dalam menciptakan ohoah wawasan ohoah ini.